Halo guys selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini Anne mau ngembangin tutorial itu cara menghidupkan lampu flash notifikasi di HP Infinix tapi sebelum lanjut ke tutorialnya atau ke pembahasannya baik kamu yang bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia Cara menghidupkan lampu flash notifikasi di HP Infinix Untuk caranya, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel guys Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya teman-teman Nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah guys dan langkah selanjutnya, di sini ada menu pendorong sosial. Kita masuk ke menu pendorong sosial, kemudian jika sudah masuk, kita scroll ke bawah lagi, guys, sampai mentok. Nah, di sini ada menu flashlight untuk peringatan, kemudian kita aktifkan aja flashlight untuk peringatan. Bagi sahabat, jika sudah diaktifkan, maka secara otomatis jika HP Infini kamu mendapatkan notifikasi atau pesan atau telepon maka secara otomatis lampu flash LED di HP Infini kamu akan menyala sahabat nah sahabat caranya cukup mudah sekali kan nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat itu dia cara menghidupkan lampu flash LED notifikasi di HP Infinix dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya